gak tahu sakit apa ini sudah berapa bulan di dalam perut mau mati gak pak, hmm? mau mati gak Baik banting banting kau nanti <laughs> kamu coba sama saya <laughs> Hah? saya kasi mati nanti kau <laughs> saya penggang kepala nanti kamu coba saya nanti ya